Nama saya Suara Antilasan Sudah hampir 37 tahun Saya mengajar santri di sini Dengan keadaan gelap Jika malam tiba Nah sekarang inilah Mulai ada penerangan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 Mendapat sinar listrik, jadi ini adalah salah satu uh, sistem yang disebut orang adalah free energy. Jadi, untuk menghasilkan listrik uh, dengan tanpa BBM, artinya dia uh, sirkulasi saat ini yang kita pakai free energy sirkulasi air ya bawah ini ada satu kincir yang, yang nanti akan digerakkan oleh air dan energi dari kincir ini putaran ini yang akan menggerakkan alternator jadi kincir yang nanti akan digerakkan oleh air itu akan mendapat eh, energi dari alternator untuk mensuplai listrik ke pompa jadi artinya Air ini akan disirkualisikan terus melalui pompa dan disedot lagi, dijatuhkan di atas dan energi pompa ini adalah dari alternator.